Gimana sih? Rajin dong Halo, guys selamat semuanya Di video kali ini seperti biasa ya Hari ini saya akan menjelaskan resep-resep terbaru lagi Oke, kita langsung aja simak satu persatu presentnya. Oke okay, lanjut ke presiden kedua. Oke okay, lanjut ke presiden ketiga. Oke okay. okay, lanjut ke presiden yang keempat Oke, lanjut ke presiden yang kelima ya. Oke, lanjut ke presiden yang keenam. Akunnya sih private. Tapi tidak dengan tubuhnya Oke lanjut ke presiden ketujuh Oke okay. Oke, okay, lanjut ke presiden yang kedelapan. Oke, okay, lanjut ke episode ke-9. Okay, lanjut ke presiden ke-10. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-11. Oke okay, lanjut ke presiden ke-12 Oke okay, lanjut ke presiden ke-13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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16. <laughs> turun di lope -lope, yeah. Yeah. Lu sniper, lu support. <susuk> Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-17. ke yang ke delapan oke okay, lanjut ke yang ke 19 infonya tidak geduk remix dulu masih <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden ke-20 <SILENCIO>